Kucing Anatolian, fakta menarik tentang ras kucing yang langka. Kucing Anatolian adalah ras kucing yang langka dan berasal dari wilayah Anatolia di Turki. Dikenal karena keanggunan dan keindahan fisiknya, kucing ini juga dikenal sebagai kangal kedisi. Kucing Anatolian adalah ras kucing yang terkenal karena keberanian, kecerdasan, dan sifat setia mereka. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang fakta menarik tentang kucing Anatolian. Sejarah kucing Anatolian, kucing Anatolian adalah ras kucing yang berasal dari daerah Anatolia di Turki. Mereka sering dijuluki Kangal Kedisi karena mereka berasal dari daerah Kangal. Ras kucing ini awalnya dibesarkan untuk mengendalikan tikus dan hewan pengerat lainnya di pedesaan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi populer sebagai hewan peliharaan. Fisik kucing Anatolian, kucing Anatolian adalah kucing yang cukup besar, dengan berat mencapai 10-16 pound. Mereka mempunyai tubuh yang ramping dan elegan, dengan kaki yang panjang dan berotot. Kucing Anatolian mempunyai bulu yang halus dan lembut, serta dataran di kepala mereka. Warna bulu yang paling umum adalah putih dengan bercak-bercak hitam atau abu-abu. Kepribadian kucing Anatolian, kucing Anatolian dikenal karena kecerdasan mereka yang tinggi dan kesetiaan terhadap pemilik mereka. Mereka adalah kucing yang sangat ramah dan akan menunjukkan banyak kasih sayang pada pemilik mereka. Kucing Anatolian juga sangat aktif dan membutuhkan banyak olahraga dan stimulasi mental untuk tetap bahagia dan sehat. Perawatan kucing Anatolian Perawatan kucing Anatolian tergolong mudah, karena mereka mempunyai bulu yang pendek dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Namun, karena kucing ini sangat aktif, mereka membutuhkan banyak olahraga dan stimulasi mental untuk tetap sehat dan bahagia. Pemilik kucing Anatolian juga harus memberikan makanan yang sehat dan bergizi serta memeriksa kesehatan kucing mereka secara teratur. Kucing Anatolian dan Anjing Kucing Anatolian adalah salah satu ras kucing yang sangat cocok dengan anjing, terutama anjing yang bersifat pelindung. Karena mereka terbiasa hidup dengan anjing, kucing Anatolian cenderung lebih suka hidup dengan anjing daripada kucing lainnya. Namun, seperti dengan semua hewan peliharaan, penting untuk memperkenalkan mereka secara bertahap dan dengan hati-hati. Kucing Anatolian adalah ras kucing yang indah dan langka, dengan kepribadian yang setia dan cerdas. Jika Anda mencari hewan peliharaan yang aktif dan menyenangkan, kucing Anatolian bisa menjadi pilihan yang baik. Penting untuk mengambil tanggung jawab perawatan yang tepat dan memberikan stimulasi yang cukup agar kucing Anda tetap bahagia. Kucing Anatolian dan Anak-anak Kucing Anatolian adalah hewan peliharaan yang sangat cocok untuk keluarga dengan anak-anak. Mereka adalah kucing yang sangat sabar dan penyanyi, dan akan memberikan banyak kasih sayang pada anak, -anak.